Kalungnya tidak Nenek, aku sudah mencarinya di seluruh rumah, dan Nimboli terus saja menangis. Ah, tunggu dulu. Halo. Toko perhiasan Laksman? Iya, ini Laksman. Ini Kaliani Devi menelpon dari rumah ah, Salam Nyonya, salam Aku membeli kalung darimu kemarin kan Iya Dengan batu-batu kundan Aku ingin membeli kalung yang sama lagi Yang sama lagi Sama persis Iya baiklah, Nyonya akan mendapatkannya Aku akan mengirimkannya pekan depan ya Esok hari Aku ingin kalung yang sama Jangan khawatir, aku akan berusaha Ya, ya, bagus Hah, baiklah, salam Nenek ini diwali pertamanya di sini. Aku tidak ingin merusaknya hanya karena kalung. Aku tidak bisa melihatnya sedih begitu. Tapi, bagaimana kalungnya bisa hilang? Semoga Manggala tidak sengaja membawanya Tapi kenapa dia membawanya? Ya, entah kenapa aku memikirkan hal itu Tang untuk menjemput puteraku Hari ini dia akan dibebaskan Kundan Namanya Kundan Ahiraji Kapan kau akan membebaskannya? Ini pakaiannya Tolong berikan kepadanya Pembebasan Kundan ditangguhkan Dia tidak akan dilepaskan hari ini Apa yang kau katakan pak? Kenapa dia tidak dibebaskan? Dengar pak, kau tidak bisa menghentikannya Kundan itu masih muda Sebelumnya kalian menahannya lebih dari 15 hari Dan kami tidak keberatan Tapi pak Sekarang aku tidak akan diam Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi pada putraku Putramu tidak mengalami ketidakadilan Kundan masih ditahan karena dia melakukan pelanggaran lain Kali ini lebih buruk lagi dia melukai kepala anak lain. Anak itu begitu terluka, dia harus masuk ke rumah sakit sekarang. Tidak, Pak. Anakku tidak bisa melakukan itu. Setiap ibu pasti berpikir kalau anaknya tidak pernah bersalah. Tapi kejahatan putramu disaksikan oleh 10 saksi yang melihatnya memukuli anak itu. Apa mereka semua berbohong? anakmu tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Jadi, untuk melepaskannya sekarang mungkin... Tidak, Pak. Tidak. Putraku sudah melewati masa-masa sulit. Di usia muda, dia... mengalami banyak ketidakadilan. Inilah akibatnya. Tapi aku akan mengajarinya, Pak, cara mengendalikan kemarahannya. Tolong. Tolong berikan dia satu kesempatan Tolong ampuni kundanku pak Tolong ampuni aku pak Aku mohon berikan aku satu kesempatan pak Aku akan merubahnya Dia tidak akan mengulangi kesalahannya Aku mohon padamu pak ya, Dengar keputusannya bukan ada di tanganku Pertama kami akan menyelidiki kasus ini Setelah itu baru nasib kundan ditentukan Sebelum itu kundan tidak bisa dilepaskan Atau menemui tamu-tamunya Tapi pak Berikan perkiraan waktunya Berapa hari Berapa pekan? Kapan putraku akan dibebaskan, Pak? Tolong katakan padaku. Selama 15 hari ke depan, kundan tidak mungkin dibebaskan. <tuh> Pamanmu, pamanku tiada. Aku turut berduka. Semoga jiwanya istirahat dengan damai. Ada apa? Pamannya Bu Manggala sudah tiada. Sudah tiada. Artinya. Dia sudah pergi menemui dewa. Aku harus bicara dengan ibuku. Halo, aku harus tetap di sini untuk beberapa waktu. Aku sangat mengkhawatirkan Nimboli. Sudah berhari-hari dia tidak bersamaku. Jangan khawatir tentang Nimboli. Kami semua di sini bersamanya. Bicaralah dengannya. Bully, apakah Kek sudah pergi menemui Dewa? Dia sudah pergi nak. Apa kau baik baik saja? Apa kabarmu? Baik. Ibu pergi saat aku tidur. Apalagi yang bisa ibu lakukan? Apa ibu harus membagi kabar duka denganmu di tengah malam? Ibu tahu. Kau pasti sangat merindukan ibu, kan? Tidak, ibu, aku baik-baik saja di sini. Saat semua orang melihatku sedih, setelah ibu pergi, mereka membawaku ke pasar. Mereka membeli banyak hal baru untukku: pakaian baru, lilin baru, petasan baru, dan mereka memberiku berbagai macam makanan. Aku sangat bersenang-senang, ibu, dan ibu tahu. Ibu Aku tidak bisa mendengarnya penyihir baik hati Sambungannya terputus nak Mereka mencoba merampas anakku Orang-orang kaya itu Ya Dewi Lindungilah anakku dari pengaruh Bu Anandi. Aku tidak ingin kehilangan Nimboli. Aku sudah menunggumu sejak lama. Baiklah, katakan kepadaku bagaimana kabar putraku, Kundan. Apa dia semakin lemah? Dia semua makanan yang dia inginkan, ha? dia pasti sangat merindukan masakan rumah, benar? Ada apa? Ada kita sudah pulang ke rumah, kenapa wajahmu tidak bahagia? Aku akan merasa bahagia, Pak kita pulang Aku sudah datang untuk menjemputnya tapi mereka mengatakan kalau kundan berkelahi dengan anak lain di sana dan dia melukai kepala anak itu Sekarang petugas di sana tidak bisa melepaskan kundang. Pak, aku... Ini kabar yang kau berikan kepadaku. Minjir! Minjir! kita diprovokasi. Aku bertanya-tanya saat pergi dari sana dan aku dengar beberapa anak di sana bicara buruk tentang dirimu di hadapanku dan Pak. Jadi Kundan marah. Dan selama 15 hari dia tidak bisa dibebaskan. Harapanku hancur pak Tapi kau harus sabar Kau adalah keberanianku Jika kau putus asa Maka siapa yang aku bisa andalkan? Kau sudah menggadaikan rumah dan ladang kita untuk meminjam uang? Iya. Aku sudah menggadaikan keduanya dan mendapatkan uang. Tapi bukan dari pember pinjam. Lalu, siapa yang memberimu uang? Musuh terbesar dalam hidup kita saat ini. Putrimu sendiri. Kamli yang terkutuk Dialah yang memberikan aku uang Ceritakan segalanya kepadaku Aku menyadari Kamli kembali Berhasil mengalahkan kita Kenapa kau tertawa Aku begitu marah dan kau Kamli terkutuk itu Sekarang dia menjadi pemilik rumah kita pak Aku menertawakanmu wanita konyol apa kau tidak memahami hal semudah ini? Dengarkan baik-baik Kamu tidak memberimu uang untuk menghinamu atau balas dendam Dia hanya mencemaskan tentang rumah dan juga tanah Dia tidak ingin rumahnya jatuh ke tangan orang asing Itu sebabnya dia melakukan ini Sekarang kau mengerti? Menguntungkan kita dengan Kita bisa Menggunakan uang itu sekarang Dan nanti Kita bahkan tidak perlu mengembalikan. <laughs> Percayalah padaku Apapun yang terjadi Kamli tidak akan bisa Mengusir kita <laughs> Itu sebabnya harus bahagia, biarkan dia menjadi pemilik rumah kita sesuai keinginannya. Tapi itu hanya sampai aku dan Kundan kembali ke rumah itu karena setelah itu. Berikan pasti aku Akan terlihat semakin cantik Tamu, Nenek Buyut. Iya, karena Siva memanggilmu Nenek Buyut, aku tanpa sengaja mengatakannya. Tidak, Nah. Mulai sekarang selalu panggil aku Nenek Buyut ya. Hmm, iya Nenek Buyut. Ayo, sekarang kau harus berdandan lalu turun Aku tidak butuh waktu lama, aku hanya perlu mengganti sariku Aku akan segera turun Penyihir baik hati, kau akan memakai itu untuk diwali Ya, yang mana lagi? cantik dengan ini, ayo tidak nak aku tidak bisa memakai ini kenapa? aku tidak bisa memakainya kenapa? apa karena suamimu sudah tiada Kadang kau tetap bisa memakai pakaian berwarna kan? Apa kau tahu di perjodohan keduanya dan Saat semua orang pergi dari rumah Aku membuat ibuku memakai pakaian berwarna seperti ini Ibuku juga terlihat cantik Jika ibuku bisa memakai pakaian berwarna Mengapa kau tidak bisa? Jangan menolak penyihir baik hati. Jika aku meminta kepada ibu, ibu akan langsung setuju.